Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentu bang bagaimana akan memberikan vitamin bahagia di pagi ini persahabat ya Yang mana kita lihat aja nih di happy weekend hari minggu kita disuguhkan vitamin manja banget ya Masya Allah Luar biasa Yang nggak semangat Pastinya langsung semangat ketika melihat postingan Lesti dan Rizky Bilar Tuh, Persahabat ya Salvox ke tangan Yang mana selalu merangkul Selalu menjaga Melindungi istri tercintanya Persahabat ya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Postingan ini, Pak Sahabat, diunggah kembali oleh akun Lenslar Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari para fans. Yakni dari akun Instagram, Endriani Hamzah 278. Tangan otanya oh, kalau nggak rangkul yang gandeng. Sweet banget sih kalian, masalah banget ya. Memang idola kita ini selalu saja membuat paper kita semua melihatnya. Wow, luar biasa. Dan kita lihat juga keselip berikutnya persahabat ya tuh Masya Allah banget ya idola kita Selalu saja banyak yang mendoakan Banyak yang selalu mendukung, mensupport mudah-mudahan Lesti Bila selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi sosok inspirasi banyak orang Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang mana persahabatnya sebelumnya Kakak biar mengunggah sebuah postingan Ketika video call bareng Kobas dan memberikan ucapan selamat dan doa persahabat ya untuk Kobas masya Allah banget ya Kakak Bilar dan kita lihat juga ada info yang sangat bahagia untuk kita semua. Kakak Bilar menyampaikan, insya Allah akan ada beberapa kerjasama yang akan kami jalankan Mohon doanya teman-teman tuh persahabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk kita lah kita mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan tentunya kebahagiaan Dan persahabat ya, Kobos juga juga sini memposting sebuah postingan Yang mana kita lihat meripos unggahan dari kakak Bilar Dan ada sebuah kalimat yang luar biasa dituliskan Semoga kakak dan dedek dan keluarga dan semua tim Leslar Entertainment selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentunya makin banyak berkat kedepannya ya. Dan makasih atas doa dan supportnya selalu kepada saya untuk semua Leslovers dan sahabat-sahabat saya. Wow, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan tentunya doa baik dari orang-orang hebat dan orang-orang baik selalu diijabah Kita harus support yang terbaik juga untuk idola kita Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari akun Sabah Dota Skeleslar Ini mengunggah sebuah video persahabat ya yang mana Lesti dan Bilar ini masuk ke kabar di Trans 7 Tentu ada sebuah kabar top 5 kesuksesan fantastis selebriti setelah menikah Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Salah satunya kakak Bilar Alhamdulillah tentunya melihat berita ini Mudah-mudahan saja menjadi doa baik persahabat ya Yuk kita sama-sama kompak Sama-sama selalu, selalu mendukung Mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Lihat video ini dari Leslar, Sweet Couple 24. Anggap saja berita ini jadi doa buat Leslar, karena tadi diberitanya kakak binar urutan kedua setelah A'rafi. Kita aminkan ya guys, semoga kesuksesan dan kejayaan Rans nular ke Leslar. Amin. Doakan selain terbaik, mudah-mudahan... Tentunya rezeki dari Leslar selalu berkah, barokah, dan selalu bertambah. Amin. Ya robbal Alamin. Dan kita lihat juga persahabatku yang berikutnya. Kita lihat tuh ada momen spesial dari Papa Rich. Ya, Masya Allah banget mengunggah sebuah momen kebersamaan dengan tim Leslar. Ada kakak Bilar juga di sana. Di negara Turki luar biasa. Nggak terasa banget yang Mereka berlibur sudah 10 hari dan sekarang... Di hari pertama untuk karantina, mudah-mudahan saja sehat. Selalu bahagia, selalu lancar. Apapun yang dilakukan oleh idola kita, dan berikutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan. Tentunya, selamat hari karantina untuk hari pertama. Tuh, kita salah memaksakan lokasi karantina dari tim Leslar Grand Kemal Hotel. Tuh, persahabatan di hari pertama. Mereka di karantina di hotel Grand Kemal Sungguh luar biasa Masya Allah bersahabat ya Selalu saja membuat kita bangga dan bahagia Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Di hari pertama karantina ini Mudah-mudahan dicidukan vitamin manja yang kita dapatkan langsung dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Ini itu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih